terakhir apa jawaban angin temen ha tak unang kaya jimbay lah <tuh> kaya kaya kaya kaya Ada apa ya Aku butuh bantuan kamu Butuh bantuan apa nah, sih Aina Aku punya soal Soalnya susah banget Coba aku lihat ya. ya. Ada sebuah pertanyaan nih Kajin Coba aku Emang, lihat Emang apa pertanyaannya Nih pertanyaannya Hewan apa yang satu huruf? Anakku bingung. Mana aja hewan yang satu huruf? <tis> <tis> Aduh, ada. Aduh, ada. Ada apa bingung? bingung. bingung. bingung. bingung. bingung. mau tahu Hewan apa? Oke, ada. <tis> Hanya kaijin, kaijin. Aku Aira ngedepen, dikenyami ngerasa Eh, tapi ngedepen, siapa ya aku lagi ngedepen, bapak ngerasa aku lagi ngedepen, bapak ngerasa aku lagi ngedepen, bapak wong Kenal lagi ngedepen, Berarti siapa aku ya? lagi aku lagi gak bapak ngerasa aku biasaan gue bocah ningkat baik tapi minggi siapa ya sing nyampe pacinan airak coba tak kena jual lah jual jua. ada apa kamu tanya saya, saya? Kamu tahu nggak sih bui ibu yang kemarin? Apa? Apa? apa? Itu loh, tragedi kru jungitan yang kemarin. Oh kamu, kamu tahu, tahu itu aslinya Aida. Oh, pantas kan orangnya asing. Kamu balas, biar aku mengetahui balas. Aduh cuak, perbuatan balas jalanan itu gelaran dalam akur Ya sudah cuak, kamu kembali aja baik ha kalau lihat sudah balas biar aku balas, balas. Balas, balas saatnya, saatnya kamu mencari kligenot so super Ya, Biasanya itu ada enggak ada ya Kalau penampilanku seperti kan ini, pasti kain akan penampilanku Berarti aku harus pinjam wajah orang Nah wajah dia yang akan aku pinjam, pinjam. artinya aku udah berubah. Nah, mulai saat ini aku bisa melakukan apa saja. Aku akan mencari aira untuk membalas. about time that we're going away itu bukan aku mau Mudah-mudahan tidak tahu saya akan nyaman. Sepertinya ini Kaila, bukan Aira. Hei Jua, kalau kamu ingin menantanku, kamu harus mengikuti aku. Hah, penyamaranku sudah terbongkar. Baiklah aku ikuti Kaila. Karena Kaila sudah tahu, lebih baik aku kembali berubah. berubah apa mungkin tubuh ini udah cocok untukku mau kamu mau lawanku? ah oh, tidak seimbang baiklah saatnya berubah bagaimana sudah seimbang Oke, okay, kita mulai perang okay. Silahkan ubatkan kemampuanmu Kalah, terimalah wajah Hanya segitu kemampuanmu Gimana pembalasan kok, hak? Subscribe dan loncengnya di bawah ini. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-like, dan komen di bawah ini.